Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Leslor dimanapun kalian berada. Selamat siang kembali di Fatifi. Hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia seputar Lesti Jura, dan Rizky Pilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa para sahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe.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 Baiklah para sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini, bangunin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial. Kita awal dengan kabar yang sangat membahagiakan sekali ya. Belum bisa move on dengan vlog Leslar Entertainment, momen liburan di Swiss, pasti kalian juga ini nyengir-nyengir sendiri persahabat ya saat menyaksikan kromatisan kekiutan dan kemesraan dari idola kita masya allah banget doakan yang terbaik ya untuk rumah tangga Leslar semoga selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Momen ini pun persahabat dari post kembali oleh akun Sabedoting underscore Leslar ada kalimat caption yang dituliskan kenapa rasanya gua yang berbunga-bunga ya tuh. Ini juga salah satu bukti nih, korban kebucinan Leslar ya, akun subleting Leslar Masya Allah Ada juga tanggapan lain persahabat yang diberikan, dari akun Instagram, dia anggra ini mengatakan Udah mau dua tahun gua ngeresain kayak gini juga, mereka yang jatuh cinta, gua yang kayak kasmaran berbunga-bunga selalu tiap lihat tingkah mereka Luar biasa idola kesayangan Selalu membuat baper penontonnya Masya Allah banget ya apalagi penggemarnya Warga Konoha pastinya happy dan bahagia Selalu melihat kekiutan kemesraan dari Lesti dan Bilar Kemudian persahabat disimak juga ada unggahan terbaru Yang diposting oleh Papa Bilar Dilakukan akun Instagram pribadinya persahabatnya Rizky Bilar Dua jam yang lalu Ini mengunggah momen saat lamaran Foto bareng dengan para groomsmen. Papa sebelumnya juga menuliskan sebuah kalimat. Terima kasih groomsmenku, sahib-sahibku yang kece yang sudah mewarnai acara kemarin. Ini spesial momen acara lamaran, gak terasa bersahabat sudah tak satu tahun. Luar biasa, mudah-mudahan rumah tangga Leslar ini selalu lageng, bahagia, dan semakin banyak dukungan, support yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai Lesti dan Bila dan selanjutnya persahabat disimak juga ada kabar yang sangat membanggakan ini mengenai acara lamaran diposting langsung oleh kami ke Chandra nih persahabat ini kabar dari Indosiar ternyata acara lamaran Leslie ini dinobatkan sebagai juara cinta wow luar biasa nih ini suatu kebanggaan yang kita dapatkan dan untuk penonton di Indosiar saja di aplikasi video di 318,143.000 penonton ini di youtube Indosiar kalau gak sahabat ya dan kita simak lamaran leslar yang pertama acara lamaran ini berhasil masuk tembus di dua besar untuk acara restu keluarga leslar ini berhasil juga masuk lima besar untuk acara perjalanan cinta love leslar berhasil masuk lima besar juga dan untuk acara hot issue pagi Leslar, ini berhasil masuk 10 besar. Wow, terbukti dukungan memang luar biasa dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Ini kebanggaan banget ya, lembaran Leslar tembus di angka 2 besar, Masya Allah. Doakan yang terbaik, selalu dukung dan support juga hubungan rumah tangganya Lesti dan Rizky Billar disimak juga persahabat di postingan ini ada tanggapan dari Murnianti mengatakan kalau ingat 13 Juni satu tahun yang lalu kita nangis berjamaah karena haru dan bahagia semoga Allah selalu melindungi kalian hingga jannahnya Amin ini doa baik nih yang tulus diberikan dari salah satu sahabat laslar untuk idola kesayangnya mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan semoga idola kesayangan kita selalu bahagia. Kemudian persahabat yang kita mampir ke fashionnya Bunda Lesti. Perhatikan outfit yang dipakai Lesti saat bersilaturahmi berkunjung ke rumah Adis Gilang. Merek celana yang dipakai oleh Bunda Lesti adalah Zara. Dibanderol seharga Rp 799.900. Wow luar biasa banget ya terlihat. Celana yang dipakai oleh Bunda Lesti itu sederhana banget Tetapi harganya bukan kaleng-kaleng Ini sih memang luar biasa persahabat Kita bangga sekali ya Semoga selalu lancar Berkah barokah untuk rezekinya Kemudian persahabat disimak juga diunggah Leslar Sajak Leslar Sajak ini mengunggah sebuah postingan video lucu di persahabat Anak Ada anak bayi yang baru bisa duduk Ditaruh di atas lemari persahabat ya Dekat piala tuh Wow Ini sih lucu banget persahabat ya Kita juga salvok dengan kalimat nih Ngebayangin Fatih dikerjain kayak gini sama bapaknya Weka, weka, weka katanya tuh <laughs> Ini lucu banget persahabat ya Ngebayangin Kalau abang L dilakukan seperti halnya yang ada di postingan ini persahabat Pasti lucu banget ya kalau Papa Bilarsi sudah biasa bersahabat saat belanja di Mall saja itu sudah melakukan hal-hal yang gasrak kepada Abang Fatih disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Ya Allah Bang Fatih kami tak sendiri yang sering dijailin Papa hal-hal nah, kayak gini Bentuk membangun chemistry antara orang tua dan anak kan ya, katanya itu. <gifat> Kita doakan support selalu yang terbaik untuk keluarga besar Leslar. Kemudian, persahabat, ada info resmi dari AMI Awards. Di akun AMI Awards 2 jam yang lalu, ini ada info penting ya. Sudah lebih dari seribu lagu terdaftar di AMI Awards 2022. Pendaftaran online di AMI dan awards com untuk pendaftarannya Ditunggu sampai tanggal 9 Juli 2022 Bahwa ternyata sudah lebih dari 1000 lagu sudah terdaftar Di Ami Award 2022 Kita makin gak sabar Semoga lagu Bunda Lesti Ini masuk di nominasi Dan bisa mendapatkan Piala penghargaan kembali Disimak juga di kalimat caption Yang dituliskan Terima kasih atas respon Yang luar biasa Buat para musisi Indonesia masih ditunggu pendaftaran lagunya ke entry.ami atau watch.com hingga tanggal 9 Juli 2022 nanti. Buat yang ingin tahu persyaratan detailnya, cek postingan kami sebelumnya. Tuh, ini info penting ya untuk semua musisi. Mudah-mudahan ya, lagu Lesti ini masuk di nominasi dan mendapatkan penghargaan kembali di Ajang Anugerah Music Indonesia.